Tuhan, kasihanilah kami Kristus, dengarkanlah kami Kristus, kabulkanlah doa kami Bapa yang penuh kasih Kami serahkan jiwa raga kami pada hari ini kepadamu Kiranya engkau bekerja dalam hidup kami Lindungilah segala aktivitas kami pada hari ini Bukakanlah pintu rejeki bagi kami dan lancarkanlah segala usaha kami, mudahkanlah kami dalam mencari nafkah, sehingga kebutuhan keluarga kami dapat terpenuhi dan hutang-hutang kami dapat terbayar lunas. Semoga kami pun dapat berbagi rejeki dengan sesama kami yang membutuhkan. Biarlah sabdamu yang selalu terjadi dalam kehidupan kami,